Halo guys, good morning. Ini udah class. Tentasi proyek proyek kayu. Proyek ya. Cina sitting, ini <tuk> aktor oh yo dorong kandungan dodo. Eh, kita. <tuk> Hai, terang, All right Thank you I ini kamera mah ini lagi perlak hidang ringi kamera dengan shoot video betjay samsung a kira ni ya ne dang ring ya kini ha se bam re gen video video rin, ring ini nih nih wah, nangyay gaya, nangyay hello guys eh, sedang amin ronah, oi ring itu yang yang Terus lempar. Oke, konsai. ini ada itu. Hei. Viet. Are, manuk tu dan Punya almarifan, hanya. Tapi yang baik Tapi yang Bintang, ya bama lembu, sakt, sakt, ini ang, ada bangering, ha? Itu orang bampeng, kita dah, dia bampak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, pasang bendit. Kemen ya. Nek coy. Ha ah. Oh wow. Baiklah, Cok cok Cok Ini di Baykom Oke, guys, video Jumpa kalian, like, share, dan subscribe channel macam mana. Saya akan lupa kowe video. Bye, see you guys on the next video.